gua mau bikin uh, review lagi buat uh, gue berdapat barang ini gue bikin dengan orang di orang Surabaya namanya John Lee, Koh John Lee. Jadi gue bikin susmon. Ini ukurannya uh, spesial orderan gue. Sama kebetulan dia juga ternyata punya uh, dudukan spur. Tapi bautnya tiga. Botolnya kalau lihat tuh bautnya 3 biji kan nanti gue mau coba nih nimbang berat aslinya sama dia balance apa enggak nih kita, kita lihat ya kalian pasang sih nah ini ukuran jadi saat ini gue pakai uh, susmonnya YD2 YD2 berapa nih? dah yang baru dah YD2 EX2 ya uh -huh. nah itu ukurannya lumayan panjang sebentar gua. nah si oke okay. Uh, yang bawahnya YD2 ini IX ini kurang lebih sekitar 6 sekitar 6,5 cm lebarnya sih kalau lu orang lihat tuh goblnya keluar banget kan sorry ini gelap banget sih ya kalau lu lihat uh, susmon gue tuh keluar banget kanan kiri itu keluar banget tapi gua pakai e, aram gue jadi lebih pendek e, kenapa gua lakukan itu karena gue suka dengan e, sensitifnya sih lebih sensitif jadi Suspon ini gue pakai yang 6,6 6,6 e, atasnya 6 nih kalau gak salah atasnya pakai yang 6 Ya. Yeah. Nah, atas ini 6 senti uh, cm. Nah, ini 6,6. Terus ini. 0,5, sorry Ini 6 cm, 0,5 bawahnya. Kenapa belang di bawah? Karena aram gua bengkok sih ini nih. Jadi ke depan, jadi gua bikinnya aramnya tuh agak maju ke depan. Tapi di ujung ini turun ke bawah kayak alis Krisdayanti. Tapi kalau ditarik garis lurus, lurus ini ya, jatuhnya tetap tetap di tengah. si ya tetap dari sini kemari itu dia tetap ada di tengah-tengah, di tengah-tengah asnya. Jadi eh, ini supaya saat belok ini dia nggak terlalu nyangkut. Gue bisa pakai spacer agak lumayan gitu loh. Nah. Saat ini yang belakang ini gue pakai e, entah punyanya apa juga sih ini kan udah lama banget nih barang-barang gue boleh nemu. Gue pakai susmonnya tuh depan belakang agak mirip. Ini 4,9 cm lebar belakangnya plastik ini nih e, 4,9 cm. Kalau lu lihat ini plastik. Gue depannya alu sih depannya alu. 7 kalau ukurannya 7,2 kalau di ininya. Kalau dia punya ini itu ukuran 3,2 Nah, kenapa gue bikin? Pertama, kalau susmon gue yang asli agak uh, barangnya agak susah. Plus dia belang, belang lah mati. Uh, kalaupun dia ukurannya sama, tapi dia punya karetnya nggak akan bisa kerenkili. Gue mau bikin ininya tojanya lurus karena gue pakai aktifito jadi gue bisa tauin tokatnya lebih gampang jadi gue butuh ininya lurus nih jadi lah gue order dia uh, untuk bikin susmon speknya mirip cuman ini diameter uh, jaraknya itu with track width Setiap uh, punya lebar ininya sekitar ini gue minta uh, kemarin tuh kok nggak salah 6 cm ya yeah, gue minta 6 cm 6 cm lebarnya kalau yang sekarang ini ini 5 jadi Gue punya track width harusnya lebih nambah 1 cm. Jadi gue yang sekarang gue pakai ini, selain itu jaraknya itu 5 cm. Sekarang gue ganti yang ini, itu 6 cm. Efeknya pasti lebih lebar. Jatuhnya pasti lebih lebar dengan aram yang sama. Uh, wheelset yang sama, pasti lebih lebar. Hexnya pun gue berarti harus kecilin. Gue sekarang pakai x 6 feeling gua sih, ini perkiraan sih harusnya gua bisa pakai e, Hex tiga e, setengah paling enggak harusnya tiga setengah. gua punya Hex 2 sih, tapi kayaknya mau basis ya, hex 2 kita, kita coba aja, kita bongkar e, posisinya semuanya, kita pasangin, dan ini kebetulan bukan pakai karet ini ini masih punya yang jadul punya nih jadi ini e, pakai besi yang mounting besi ya kalau nggak salah nih Buat plastik Biar lebih gampang sih masangnya Oke okay. ya Kita tunggu saja kita bongkar Oh iya satu lagi Ini Nanti kita timbang yang ini Berapa beratnya dengan yang originalnya Gue bawa timbangan kok Kita bongkar ya Pertama-tama yang gue harus bongkar adalah Dan gue bingung Karena Kalau lu lihat gue punya uh, deck tuh bikinan, jadi ini desain gue yang desain, gue bikin juga decknya di John Lee, uh, gue minta dia potongin dengan desain nih gue, jadi penuh nggak akan nemuin di pasaran deck ini yang pakai bulan cuma gue doang sih gitu loh, dan ini bisa dibongkar lumayan. Oke. Okay. sekarang gue lagi punya opan, opan ini tidak ada. Aku bajak tempat duduknya, eh uh, dan gue baru ganti ESC jebol kemarin, selesai. Dan jebol sejebol jebolnya, Jebol sejebolnya jadi uh, baru solder dan ini gue harus copot tuh ternyata ini bertumbuk-tumbuk waktunya ya oke oke oke kita bongkar ini gue udah pasang kenal lah bautnya oh udah dipasang ini ukurannya tetap sama terus se boker semua ya cuman kan gue males bunga jadi dua todong todong aja sih ini sistemnya sistemnya sistem todong todong nggak gue saranin buat yang pemula karena agak ribet, kecuali kalau lu udah biasa bongkar, sama salah sih. Oke. Okay. Okay. Nah ini kan lebih tebal. Lo lihat perbandingannya. Kalau lo lihat tuh jauh banget bedanya. Lebarnya tuh lebih lebar. Kalau Lalu itu lebar banget jadi ini trakuit gua pasti memengkak tapi gua bisa reduce di kaki uh, dari wheelshacker masih faxing. ya untuk pakai sekarang okay. ukurnya pas jadi oke okay lah ya yang gue khawatir karena custom takutnya aja nggak pas sih jadi kayak bubutannya oke okay. cukup presisi uh, si Kojon ini banyak kok yang pakai barang-barang dia dia juga banyak produk-produknya dan gue nggak dia endorse tapi karena gue lebih seneng gue bikin sendiri untuk gua pakai sendiri gitu teman-teman. orangnya asik, nah, harganya bersahabat, bisa konsultasi juga, nanya-nanya dulu. oke oke banget. Nah, ini gua. Ngeganti, sebenarnya ganti susu gampang. problemnya adalah gua pakai active toe dan gua deck gue agak kasar dan ini aktifto belum gua pasang nih aduh jatuh aduh kan ada yang jatuh masih ada yang nyerap ini ya uh, aktifto gue uh, ada yang jatuh ya gini lah uh, resikonya kalau custom ini adalah kayaknya ada yang besar dicopot atau mungkin ada perbedaan ini ya oke okay, uh, jadi sekarang deck uh, ini gua nyangkut dengan si susmon karena susmonnya kepanjangan sebenarnya bisa tapi gua harus trim mesti dipotong susmonnya uh, si ini si decknya harus Di trim oh, ada terima nanti gue punya oh, mau mau gue mesti copotin gue punya the Ini hari, oh. Aduh, ini hari Jumat, itu ada ganjilan ya pokoknya. hari ini hari Jumat, uh, DMD, uh, spesialnya copot satu, diboti dengan satu. harusnya ada spesialnya ya aku lah. jadi kalau lu lihat Big gue mentok nih, susus ini mentok sama deck kuping deck ini. Jadi gue mesti kikir sedikit hmm, supaya dia bisa flek. Tengah sekarang nggak flek gue di gue. Nah, senang, senang di tengah tengah flek di gue mesti potong. Hai, hey, yang, yang punya toko yang punya toko di sini. Gua bajak dulu tempatnya. Wah. Custom iklan aku, wa. gua custom ini custom smon di si John Lee. Oh, huh? emang mau boleh bareng, masih kikir lagi. Hmm. banget ya? Hmm. Banget. kikir. Jadi rombong ya? mana mentok semua soalnya nggak bisa event nih pan pan. dulu udah like, kan? hmm. yang yang yang gue share di itu. jadi kemarin gue baru buka kalau lo lihat eh, video gue kemarin, gue lagi browsing-browsing di website Yokohama. Eh, ada ada pengumuman bahwa uh, event mereka tuh beberapa di cancel. Termasuk yang bulan Desember special round belum diketahui judulnya. Milik kan? Special round. Special Ini round. ada ya tahunnya? Belum tahu, belum diputusin. Oh, berarti bisa ada dong. Bisa ada. berangkat Insya Allah Insyaallah pas. Ya, tapi dia ya, gak ada pakai buat kemana-mana gitu, ya, kan? <laughs> gak pake ke mana mana sih tapi tahu dikasih pergi apa engga nih kondisi lagi kayak gini gitu. ya kan apa? mau masuk kepat apa lagi yang baru wow. oh, mana Bukan sih bangun. ini masukin apa? Uh, SP-02 di LP2 oh itu udah ada ya. SP apa? Oh, serpo. Yang oh. jadi itu ya program? Program. Ya, itu ada oh. oh. Oh, guys. mau oh, ada serpo baru. Lebih murah bisa top Pro mobil ya. Perkiraan kapan teman masuk? mingguan lagi guys oke okay, tadi kan gua punya track pasti nambah satu cm nih karena suspone nya beda 1 cm jadi sekarang gua harus ngakalin ya, berarti uh, uh, hex gua mesti kecilin We, uh, wheel, uh, rimnya, rim nya, rim dip nya tau kita dulu tapi sebelumnya gua harus ngerubah si Oke, ini udah kelar, udah kelar gue setting. Seperti yang gua duga adalah, tadi tekun gue dua belakang. Sekarang dua satu. Mau coba? Kayaknya nggak mungkin, bodinya nggak buat bentar, gua ambil body dulu ya gua udah ambil body. hahahaha, <lacht> keluar oh. aja <lacht> gua sih lo, bentar, eh, belakang iya, karena gua mau mau uh, ngelebarin arah belakang eh, uh, Susman ya biar apa? biar pengen tahu aja peseng gak? pisang, abis Ya, belak ada. ada pengada apa yang gue bisa lakuin ya udah coprek aja dia semua juga ada oprek kan? tapi gue masih ada andalan kita ganti hex atlas apa apa okay, sip udah udah bisa asin jaya apa apa uh, jadi hexnya berubah 3 1/2 lupsi makhluk apa? Oh, gitu gua pakai uh, pakai brick element tadinya stick 12. Eh pakai option 12 sekarang gua rubah ke 9. Nah, Jadi agak masuk sedikit nah, uh, tapi masih oke, okay, Sekarang kita cek tadi kan 21 nah, kalau gitu. Nah, tadi kan uh, 20 uh, original nya 20 ganti semua jadi 21 begitu gua ganti hex nya dari 6 ke 3,5 jadi 20,5 20, begitu gua rubah semuanya si, eh sorry gue rubah uh, ring nya jadi dari 12 offset 12 ke 9 sekarang jadi 20 kurang Hidup, 20 kurang lumayan, berkurang banyak, tapi jadi nggak didis. Kalau kata Om Gatot, nggak keren, diseng, nggak, oh, nggak ada, nggak oh, celong, oh, celong. Jadi nggak celong, tapi ya udahlah tapi udah bisa coba. Nanti kita coba ya, oh iya. Yeah. Kita mau merubah Itu dulu, sebentar. coba coba hidup ini. Coba ya. ini jadi nih jadi lebih baik. Kita mau coba ini, bener lebih enteng mangga Diklaim katanya um, lebih enteng sih katanya. Kita coba nih ya. Si punya John Lee dan bos ball harus copotin. toh so, kita timang ini kayak timbangan aku coba gue body pos nggak sih body pos ini nggak sih masih bisa berapa sih beratnya 2,9 gram beratnya 2,9 gram kita coba ini kita copotin bulannya tapi ini mesti coba dulu karena uh, Johnli bilang kayaknya nggak semua spurt masuk kayaknya katanya tapi ya, gue tes dulu ya oke ini kita coba lubangnya masuk bangga hmmm itu 3 lubang doang. iya oke bad news gue pake.. ini apa ini ya? apa? ya? apaan spurnya? bukan bukan, spurnya skur apa ya? bukan RMAX Iya, gue lupa. Ini spur spur axon, oke. Spur axon 14 tit nggak masuk lubangnya, nggak ketemu. Lubang apa itu spur Lubang spur gear sakura dong. Nah iya, gue coba ya. Gue punya nih. Gue oh, sakura. Sakura. Ada tuh. Nah, nih, eagle racing ya. Oke. Okay. Ada. ini eagle racing. Eagle ini eagle racing nih. Kita coba eagle racing. Oke. Okay. Eagle Racing. Enggak so. juga. Oke. Okay. oh masuk masuk masuk. Pas. Eagle Racing masuk nih. Ini 108 ya? 64 pitch ya? 64 pitch. Oke. Okay. Tapi dia Eagle Racing ini dia ada PCD-nya beda nih. PCD beda. PCD beda. Dia ada satu sisi bisa, sebelahnya nggak bisa. Jadinya plus 109 pan ya ini, itu berapa? ini alfa ya alfa itu apa ya? lu semua masuk nih? coba kalau panaracer masuk nah kalau panaracer, panaracer ini panaracer pcd nya agak oke okay, good panaracer masuk dia di satu... pcd nya masuk ya dia cuma di satu sisi doang Oh, dia bisa dua. Dua, dua, eh, ini sakura nih, om. Enggaknya nih, om. Ini sakura nih, om. Mana kita coba sakura? Ini, ini, ini sakura ya, nih. ini sakura ya. Oh iya, ini sakura nih. Ini 77 sakura punya 48 pitch Kita coba. Oke, okay. gua kayak nyari apa ya? Gini ya. Oh, gak masuk. Sakura gak bisa bisa kurang masuk ya, mau, mau, mau, ya, di, dirimer, dibikin, kan? ya kalau mau bisa di iya tapi takutnya center iya takutnya gak center kan oke ini ada uh, pan pinjam dulu ya hmm. 108 kasar, ya? ini nih ya? ini, ini. Oh, itu ini, ini. Oh, yang, ya. yang lebih kecil lagi ada 105? Jadi ini pakai ini ini apa? Gue lupa tadi ini. Ini Eagle Racing. Jadi kau percoba pakai Eagle Racing punya. Eagle Racing. Jadi kayaknya mesti gue pasang dulu. Jadi Eagle Racing pada bisa. Kalau siang yang tadi Sakura nggak ketemu loh bang tiganya. Yang Sakura, ee, Yokomo. Yokomo gak ada pada okay, Yokomo harusnya sih Yokomo masuk karena si harusnya masuk karena Kojoli kayaknya ngambilnya uh, pakai punya Yokomo kayaknya tadi 2,9 kita belum coba yang ini ya oke okay, ini bisa baut mulus tanpa perlu dipaksa paksa oke okay. nah ini spur holder bawaan original Sebenarnya ada yang aluminium ya Pante? eh maksudnya yang yang ya hmm. tapi ini kok punya bawaannya ini oke okay. dia 5,1 5,1 sama 2,9 dia hampir setengahnya loh radius setengahnya dari dari, ya, dari sini ya ini gua lagi coba uh -huh. kamu pakai kaca nih oh. ada turnamen turnamen mobile mobile legend oke okay, sip uh, ini udah kelar pasang mati dong semuanya ganti spur ganti spur gear, ganti suspon susponnya udah sudah ganti lebih lebar uh, kita test tadi ya kita check ya sebentar Simpulan tadi udah dicoba, gue enak, enak, enak, enak. Pantatnya lebih gampang diatur, lebih diem, sesuai dengan kebutuhan. Uh, ternyata emang kalau emang makin lebar tuh, ya, si do, dorongan ke depan itu lebih, lebih, lebih sih. Lebih, lebih, lebih cepat, lebih, lebih, lebih, uh, lebih cepat uh, speed tuh, cepat dan kalau emang lu gak e, throttle kurang agresif emang mobilnya gampang lurus sih gampang banget lurus tapi enak sih kita tinggal jaga angle itu doang dengan throttle lu Butuh gimana namanya nambahin untuk ngurangin itu doang e, kalau untuk masalah spur gear kayaknya gak gitu kerasa aku nggak tau sih mungkin tapi lebih berat mungkin lebih ringan e, berkurang tapi kalau ini sih, tapi masih ini sih stabil, enggak, menurutnya enggak begeter, enggak apa cuma ada satu problem adalah ternyata gue punya uh, kelihatan gak tuh ya kalau ngeliat ini itu, kelihatan gak tuh ya blockbondnya di ujung dah blockbond gue udah di ujung oh, nah kelihatan ya bentar Dockbone itu udah di ujung, sangat-sangat di ujung dan ini riskan, riskan, riskan copot. Gua sekarang pakai dockbone nya, uh, dockbone MR40C, kodenya itu YD YDP55. Setahu gue sih 5,5 cm nih panjangnya gua akan coba ganti panjangan supaya amanis harusnya lebih masuk ya ini karena karena gua tarik keluar aramnya jadi si luban itu tekor kemarin tuh agak pas di tengah sih sekarang luban te uh, tekor gitu loh jadi uh, teknik belakang ternyata setelah dicoba-coba dilebarin dengan gedein hex atau gedein pelek dibandingin dengan jadiin si apa ngelebarin si smon itu beda enggak agak, agak lebih, lebih beda ya Pengaruh ke pickup juga eh totalnya lebih enak atau lebih diam aku sih sampai berikutnya nanti jangan lupa subscribe share banget <gayal> Jangan lupa belanja ada toko lokal, jangan beli di luar. Support lokal store. Sampai ketemu lagi. Kalau mau dm jra, ya ini tempatnya dia. Kita bisa dm, formatnya sharing bareng. bareng. E bisa ngobrol-ngobrol apa aja kok, tenang jangan aja. sering di media sosial susah ya? Iya, kalau kalau oh ya satu lagi kalau mau nanya-nanya settingan di sosmed sorry banget kalau gue nggak respon banyak karena gue lebih bingung ketiknya apa. ya Kalau lu dateng, gue bisa bantu. Palingnya gue bisa lihat kendalanya apa. Tapi kalau lu nanya-nanya settingan bagaimana agak susah dijelasinnya kalau di sosial media. Seperti susah melupakan dia ya? Iya, susah melupakan dia ini. Ya Yaudah. Dah, sampai ketemu Oke, gitu. berikutnya, pa.